Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor dimanapun kalian berada. Selamat malam Selamat datang dan bergabung kembali Di channel youtube Lesti Fatih Update Yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia Dari idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bila Sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari idola kesayangan kita. Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini kembali para sahabat jadi ingatkan bahwa idola kesayangan kita akan pergi umroh. Kali ini persahabatan ya, kita mendapatkan info spesial bahagia dari Marwah FC Sebelumnya ada kalimat komentar dari Karlina6204 situ mengatakan Nungguin kakak Bilar main bareng bersama abang-abang yang soleh lagi Ada kalimat jawaban langsung dari Marwa FC Insya Allah habis beliau pulang umroh ya Nanti di Madinah juga main sama Marwah Cabang Madinah insya Allah Wow, bersahabat ya di sini. Kita lihat nih, postingan salah satu tim dari Marwah FC yang tentunya cabang Madinah. Ada kalimat diunggahan ini juga bersahabat ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga Allah permudah dan lancar. Apapun niat baik dan rencana baik, mari kita doakan semoga Allah selalu merindukan langkah kita menuju kebaikan. Insya Allah, semoga kebaikan selalu ada dalam diri kita dan semoga kita bukan termasuk golongan orang-orang yang merugi dan ingkar atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Sebaik-baiknya perencana hanya Allah Subhanahu wa taala, Allah. Kita doakan bismillah mudah-mudahan lancar ya untuk Bapak Bi. Marwah FC cabang bandidah nih Tunggu kehadiran ketua kelas ya Wow luar biasa Doakan yang terbaik bisnisnya lancar Tahan doa terbaik Selalu kita berikan untuk idola kesayangan kita Kemudian juga persahabat ya Perhatikan Alhamdulillah ada kabar yang sangat membahagiakan Untuk kita semuanya sebagai warga kunoha Instagram Rizki Bilar Isbek Kembali persahabat ya Alhamdulillah setiap yang kita solawatin, semua terkabul. Ayo bangkit, Papa Bilar! Bismillah, bersahabat ya. Mudah-mudahan dukungan semakin banyak lagi dari orang-orang baik yang tulus mencintai idola kesayangan kita. Dan kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar, di sini banyak sekali tanggapan yang sangat positif. Di antaranya dari akun Khairiani, Anda yang mengatakan... Masya Allah, tabarakallah. akhirnya aktif lagi akun Papa B. Alhamdulillah, persahabat ya. Berkat doa, support, dan dukungan dari kalian semua, kita semuanya, Alhamdulillah akun Instagramnya Papa Bilar kembali aktif. Kita doakan yang terbaik juga untuk Papa Bilar. Dan selanjutnya, persahabat ya, jangan lupa juga nih, untuk warga Konoha selalu streaming terus untuk single sekali seumur hidup, Sedikit lagi tembus di angka 41 juta viewers, nggak pakai lama ya langsung aja kalian cus ke YouTube-nya 3D Entertainment, langsung aja kalian bersabar ya streaming lagu sekali seumur hidup. Kita semangat kompak untuk mendukung karya-karya Lesti Kishora. Kemudian bersabar disimak juga ada semua kalimat yang sangat luar biasa. Lesdi lovers, Leslar lovers, Belovers, lovers, fans yang tersolid mendukung idolanya, yang setia mensuport idolanya, masih tetap setia satu kapal, tak pernah goyah walaupun diterjang ombak besar. Saya Leslar lovers Ponorogo, saya sayang sama kalian semua Lesdi lovers, Leslar lovers, Belovers. lovers. Kalian keluarga kedua saya, keep support idola kita ya Sehat selalu ya kalian semua, amin, Masya Allah Luar biasa, semakin kagum dan bangga dengan fanbase Yang tetap solid mendukung idola kesayangan Walaupun diterjang ombak yang sangat amat besar Tetap kita tidak goyah Tetap kompak dan solid mendukung karya-karya terbaik idola kesayangan Semoga kita semuanya selalu sehat bahagia dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan Amin kemudian juga persabatnya kita lihat ada informasi penting juga untuk semuanya diingatkan kembali jangan lupa beli tiket untuk menonton Lesti Kejora persabat jadi ya, untuk yang konser TKMtG ini konser musik Lesti Kejora akan tampil di G Expo kemayoran jangan lupa persabat ya buruan beli tiketnya Biar nggak ketinggalan untuk menyaksikan secara langsung Lesti kejora tampil di G-Expo Kemayoran Tetap semangat untuk kita semuanya Dan berikutnya juga bersahabat ya Ada vitamin terbaru yang muncul di unggahan bunda Lesti Masya Allah nah Abang L Ini emang lucu dan keren serta ganteng banget Luar biasa Masya Allah Selalu diberikan asupan vitamin yang sangat bener-bener membahagiakan Masya Allah luar biasa Semoga baby L Menjadi anak yang soleh Menjadi penyemangat Menjadi penguat bagi kedua orang tuanya Amin Kita juga pastinya menunggu kabar terbaru Hingga cedukan vitamin di malam minggu ini ya. Tetap stay tune di channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru Menarik dan bahagia Pastinya dari Leslar Tentunya. Ini dulu informasi di malam ini Bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar Bang Min ucapkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh